Cahaya petir yang gemilang dan besar terus berjuang liar di tangan Lindong. Gelombang demi gelombang energi liar dan keras, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, muncul mengamuk. Bahkan menyebabkan ruang di sekelilingnya terdistorsi. Sementara itu, tangan lindung berlumuran darah segar karena energi petir yang liar dan keras. Namun, tangannya sudah mati rasa dan bahkan rasa sakit yang hebat itu tidak bisa menyebar. Namun, Mata lindung menjadi semakin tajam dalam menghadapi perlawanan yang kuat dari tongkat kaisar petir ini. Simbol leluhur yang memuaskan diniwan place-nya berubah menjadi lubang hitam besar. Gelombang demi gelombang devouring power mengalir di sepanjang garis meridian tubuh lindung sebelum mereka melewati tangannya dan mengalir ke tongkat kaisar petir. Bang bang bang, aliran ledakan terus-menerus terjadi di dalam petir yang dibentuk oleh kaisar petir. Saat daya dongkrak lindung melonjak ke tongkat kerajaan, energi petir di dalamnya mulai mengusir kekuatan eksternal ini yang telah masuk. Energi petir ini berasal dari simbol leluhur Thunderbolt dan mereka cukup mendominasi. Karena itu, tidak mungkin mereka membiarkan energi lain menduduki wilayah mereka. Namun, energi simbol ancestral ancaman Thunderbolt yang mendominasi tampaknya telah bertemu lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Kekerasan liar dan tak terkendali mereka kehilangan keunggulannya di hadapan kekuatan yang melahap. Setiap kali mereka bentrok, daya devoring akan menyerang dari segala arah. Setelah itu, itu melahap kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Tongkat kaisar petir ini mungkin memiliki kekuatan simbol Ancestral Thunderbolt, tapi itu bukan simbol Ancestral Thunderbolt yang sebenarnya. Namun, bagian dalam tubuh lindung memegang simbol leluhur mangsa yang sebenarnya yang sebanding dengan simbol Ancestral Thunderbolt. Pertarungan ini berada pada dua level yang sangat berbeda. Oleh karena itu, dengan aliran waktu, perlawanan dalam tongkat kaisar petir semakin lemah. The Devouring Power diam-diam menyebar dan mulai secara bertahap mengambil kendali tongkat kaisar petir. Lindong melayang di udara. Pada saat ini, dia memegang Thunderbolt besar di tangannya. Tubuhnya relatif kecil dibandingkan dengan halilintar ini. Selain itu, ada beberapa percikan petir yang sesekali terkekeh pada petir. Karena itu, mungkin saja tubuhnya bisa langsung hancur menjadi debu oleh energi yang menyebar. Banyak ahli di aula menyaksikan dengan mata dingin dan tidak peduli. Mereka secara alami tidak percaya bahwa lindung bisa menaklukkan tongkat kaisar petir yang telah menggagalkan orang lain. Namun, ekspresi dingin di mata mereka berangsur-angsur berubah setelah beberapa waktu. Ini karena mereka menyadari bahwa petir yang awalnya liar dan penuh kekerasan sebenarnya telah menjadi sedikit, lebih lembut. Transformasi ini menyebabkan murid semua orang tiba-tiba menyusut. Setelah itu, kejutan muncul dari dalam hati mereka. Mungkinkah Lindung benar-benar bisa menaklukkan tongkat petir kaisar? Bagaimana mungkin, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh ahli tahap kematian yang mendalam? Uf. Mata lindung yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan banyak pasang mata yang terkejut. Ada lengkungan yang perlahan-lahan diangkat di sudut mulutnya. Kembali, tangisan rendah dan dalam tiba-tiba dikeluarkan dari dalam mulut lindung. Setelah itu, semua orang terkejut melihat bahwa naga petir seperti petir mulai menyusut dengan cepat. Cahaya petir ditarik sebelum akhirnya berubah kembali menjadi tongkat perak 10 kaki panjang. Tangan berdarah lindung mencengkeram erat ke tongkat kerajaan. Kedua matanya berisi kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Matanya terasa panas saat dia menatap tongkat kerajaan di tangannya sementara nada terkejut melintas di matanya. Tongkat kaisar petir ini terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui. Warnanya benar-benar perak cerah. Simbol petir yang tak terhitung jumlahnya dan rumit diukir di atasnya. Simbol kilat ini melintas. Muncul seperti banyak baut kilat yang megah. Ada delapan naga petir yang meraung ke langit di bagian atas tongkat kerajaan. Di tengah naga ini, berdiri petir perak seukuran telapak tangan. Jejak busur petir melintas darinya sebelum mengalir melalui delapan naga petir yang menutupi seluruh tongkat kerajaan. Sebuah aura yang membuat satu orang terdiam sedang terpancar dari tongkat kerajaan. Rasanya seolah siapapun yang memegang tongkat kerajaan ini bisa mengendalikan kilat di dunia ini. Tongkat petir kaisar, lindung erat-erat mengepalkan tongkat kekuasaan. Dia tanpa sadar membuka mulut dan tersenyum. Dengan mengandalkan simbol leluhur yang memelahap dalam tubuhnya, dia akhirnya berhasil menjinakkan harta ini. Dia benar-benar telah menjinakkan tongkat petir kaisar. Pada saat ini, para ahli yang telah berubah pikiran. Akhirnya pulih kembali. Segera, seseorang tanpa sadar berteriak keras. Suaranya dipenuhi dengan kecemburuan. Trio Gerbang Yuan, yang berdiri agak jauh, memiliki ekspresi agak jelek di wajah mereka setelah menyaksikan adegan ini. Mereka bertiga telah bertindak, tetapi tongkat kaisar cahaya akhirnya mendarat di tangan Lindong. Liu Xiangsuan juga dengan lembut mengepalkan giginya sementara matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bagaimanapun, harta ini dianggap sebagai harta tingkat teratas bahkan di dalam sky hall misterius mereka. Suasana di aula jelas berubah sedikit tegang. Mata banyak orang melintas sementara keserakahan dan keinginan membunuh ada di dalam diri mereka. Di hadapan harta karun, jelas bahwa pencegahan apapun akan dilemahkan. Lindung secara alami merasakan ekspresi serakah di mata mereka. Wajahnya langsung berubah dingin dan acuh tak acuh. Mengepalkan erat ke tongkat kaisar petir. Percikan cahaya samar-samar terkekeh. Swoosh. Mulingshan juga bergegas ke sisi Lindung saat ini. Tutup peti mati kehidupan di tangannya juga memiliki cahaya hitam berfluktuasi dari itu. Lindong. Berikan aku tongkat kaisar petir. Itulah target dari sembilan gerbang tenangku. Petik 2. Suasana tegang di aula tidak berlangsung lama. Banyak tangisan ganas dan tidak mau tiba-tiba bergema. Pang Hao dan tiga jenderal iblis dari sembilan gerbang tenang di sampingnya bergegas keluar bersama. Setelah itu, serangan tajam mereka langsung ditargetkan pada Lindong. Kamu meminta untuk mati, Jill tiba-tiba melonjak dalam mata Lindong ketika dia melihat Pang Hao benar-benar berani menyerangnya. Selain itu, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur bahkan ketika berhadapan dengan ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna dan tiga ahli tahap mendalam kehidupan yang mendalam. Sebagai gantinya, tubuhnya bergegas maju. Raungan guntur tiba-tiba terpancar dari tongkat kaisar cahaya di tangannya. Bang, saat ia mengayunkan dan menggerakkan Lightning Emperor Skepter, ribuan petir bersiul melewati tubuh Lindong. Saat ini, dia tampak seperti kaisar guntur, berjalan di antara kilat. Petir yang sangat liar dan keras langsung bersiul keluar dari petir kaisar petir. Setelah itu, Merobek ruang dan dengan kejam menghantam pria Pang Hao dengan kecepatan yang mengejutkan. Ledakan, suara yang sangat keras bergema di dalam aula. Setelah itu, semua orang memperhatikan bahwa wajah-wajah kelompok Pang Hao telah benar-benar memerah. Darah diludahkan dengan liar dari mulut mereka ketika tubuh mereka terbang mundur dengan sedih. Serangan belaka dan kelompok Pang benar-benar dikalahkan. Di dalam aula besar. Banyak ahli di sekitarnya menciutkan mata. Meskipun Lindong mampu mengalahkan Panghao ketika mereka bertengkar di luar aula petir, ia tidak dapat melakukan dengan cara yang begitu menentukan. Jelas, itu adalah kekuatan tongkat kaisar petir. Brat, kamu mencari mati. Orang tua berambut Abu Abu Sereneget memiliki ekspresi yang benar-benar marah. Dia berteriak dengan marah dan tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Pilar Yuan Power yang megah dengan kematian Ki yang menempel di sana tanpa ampun terbang menuju Lindong. Lindong menekan jari kakinya di udara, tubuhnya bangkit, dan petir kaisar tongkat di tangannya mengayunkannya dengan keras. Segera, Guntur bergema, lusinan petir bersiul bertabrakan dengan pilar Yuan Power itu. Ledakan fluktuasi liar dan keras meletus di dalam aula. Gelombang udara menyapu, dan tubuh Lindong terbang mundur ratusan meter setelah itu. Ia menstabilkan dirinya. Ternyata dia benar-benar bisa dengan paksa menerima serangan ganas dari pria tua berambut abu-abu itu. Haha, Lindong Lindung memantapkan tubuhnya sebelum tanpa sadar dia tertawa terbahak-bahak. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi langsung ahli tahap kematian mendalam bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan bantuan tongkat kaisar petir, ia mampu menjaga dengan cukup baik. Jika seseorang hanya melihat hanya pada kekuatan ofensifnya, tongkat kaisar petir ini lebih unggul dari Burning Sky Furnace. Tentu saja, Burning Sky Furnace mampu membentuk ranahnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh kaisar petir. Keduanya kuat dalam cara mereka sendiri. Mendapatkan Lightning Emperor Skepter ini telah jelas memungkinkan kekuatan tempur lindung melambung sekali lagi. Sama seperti lindung tertawa terbahak-bahak pria berambut abu-abu memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Kekuatan tongkat kaisar petir melanda ketakutan di dalam hatinya juga. Ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya, Lindung tidak berani bertarung langsung dengannya. Yang bisa dilakukan terakhir adalah mengandalkan kecepatannya untuk mengganggu pria tua berambut abu-abu itu. Namun, dengan kaisar petir di tangannya, itu memberi Lindung kualifikasi untuk bertarung langsung dengannya. Sekarang, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sakit kepala. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Babak 968. Generasi sebelumnya dari tiga raja kecil Gerbang Yuan. Di aula besar. Sementara ekspresi di wajah pria tua berambut abu-abu itu suram dan dalam kekacauan. Aula yang berisik dan berisik menjadi tenang. Awalnya, para ahli di sekitarnya yang matanya dipenuhi dengan keserakahan, mulai mengerutkan alis mereka. Jelas, kecakapan tempur yang ditampilkan oleh Lindung menyebabkan mereka menjadi sangat waspada terhadapnya. Nah, kamu memang cukup terampil. Namun, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menantang Nine Serene Gate kami? Kamu harus tahu bahwa begitu kamu meninggalkan wilayah lautan surgawi, gerbang sembilan tenang kami akan mengejar kamu sampai kamu tidak punya tempat lain untuk berlari dan tidak ada sudut untuk disembunyikan. Petik 2. Karena aku berani mencuri dari gua angin sinis. Kamu harus tahu bahwa jenis ancaman ini tidak bekerja pada aku. Menggenggam tongkat kaisar petir di tangannya. Lindong melayang di udara sebelum dia menjawab dengan santai. Dengan senyum tipis menutupi wajahnya. Sebuah niat mengerikan melintas di mata pria tua berambut abu-abu itu. Tepatnya, dia dengan sengaja berbicara dengan kecepatan yang lebih lambat. Jika kamu menyerahkan tongkat petir kaisar, aku pribadi akan menjamin bahwa semua dendam masa lalu kita akan terhapus. Aku percaya bahwa tidak boleh ada orang di dunia ini yang ingin menjadi musuh dengan faksi yang kuat. Apakah aku benar? Mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah Pang Hao langsung berubah. Namun, saat dia bisa berbicara, pria tua berambut abu-abu itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dengan itu. Dia hanya bisa mengepalkan giginya karena marah. Mendengar kata-kata itu, Lindung tersenyum sebelum menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Aku tidak ingin memprovokasi siapapun. Namun, hanya ada dua kata yang aku miliki untuk siapa saja yang ingin aku menyerahkan harta di tangan aku. Petik dua. Kesal. Kamu. Ketika dia melihat bahwa Lindung menolak untuk memberikan wajahnya, niat membunuh akhirnya meletus dari mata pria tua berambut abu-abu itu. Jelas, dia sangat marah. Setelah menyaksikan pemandangan ini, tidak sedikit pun rasa takut muncul di wajah Lindong. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat penyelamat surgawinya muncul kembali di sampingnya. Sementara petir kaisar skepternya mulai bersinar dengan petir sekali lagi. Ketika sesepuh berambut, abu-abu melihat mayat surgawi devoring yang muncul di samping Lindong. Tubuhnya segera berubah lamban. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan boneka aneh itu dan dia benar-benar digagalkan oleh boneka tersebut. Setiap serangan yang dilepaskannya tampaknya tidak berdampak sama sekali. Kamu akan menyesali ini. Ekspresi pria tua berambut abu-abu itu berubah muram saat dia meraung marah. Saat ini, Lindong tidak lebih lemah dari mereka. Jadi, jika mereka secara paksa berbenturan dengan dia, itu mungkin menggoda penonton di sekitarnya untuk mengambil keuntungan dari mereka. Lindung masih tetap tidak tergerak, namun, kilau samar di matanya mulai bersinar. Meskipun dia telah mendapatkan tongkat kaisar petir, itu bukan satu-satunya tujuannya. Dia masih ingin memasuki dunia guntur dan mendapatkan harta karun yang telah dia salivasi selama beberapa tahun, simbol Ancestral Thunderbolt Namun, untuk memasuki dunia guntur, ia membutuhkan dua kunci menara perak lainnya. Meskipun kekuatannya saat ini telah melonjak secara substansial, itu masih akan menjadi peregangan baginya untuk bertarung melawan banyak elit dari sembilan gerbang tenang serta balai langit misterius. Dia harus menemukan cara lain untuk mendapatkan dua kunci menara perak itu. Saat Lindong diam-diam memikirkan solusi, beberapa ahli di Aula Besar akhirnya tidak mampu menekan keserakahan di dalam hati mereka. Karena mereka tidak bisa mendapatkan tongkat petir kaisar. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berburu harta karun lainnya di tempat ini. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, beberapa dari mereka mulai berserakan dalam upaya untuk mendapatkan harta di atas pilar batu. Lindong benar-benar mengabaikan tindakan mereka. Itu karena dia menyadari bahwa sembilan gerbang tenang, aula langit misterius, tiga anggota gerbang yuan, serta beberapa ahli dengan aura yang sangat kuat belum bergerak sedikit pun. Namun, mata mereka yang berkilau samar sepertinya menyiratkan bahwa mereka mengejar sesuatu. "Haha, <laughs> semuanya, berdasarkan apa yang aku tahu, ada item langka yang lebih tinggi yang terletak di Thunder Hall ini. Pada saat ini, suasana aneh dan aneh tiba-tiba dipatahkan oleh seorang pria kekar dengan cambuk di tangannya. Lengan pria kekar ini merah padam, membuatnya terlihat sangat aneh dan aneh. Selain itu," Aura yang memancar darinya tampak sangat tirani Meskipun dia belum melangkah ke tahap kematian mendalam Dia jelas pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna Setelah mendengar kata-katanya Lindong segera tersentak Sepertinya dia bukan satu-satunya yang tahu tentang keberadaan dunia guntur Dikatakan bahwa ada ruang khusus di Thunder Hall Jika seseorang ingin membuka ruang ini Seseorang akan membutuhkan ketiga kunci menara perak Pada saat ini Pria dari gerbang Yuan dengan rambut terkulai, menyela. Memutar kepalanya. Matanya mendarat di Lindong, Pang Hao dan Liu Siang Suan, sebelum senyum muncul di wajahnya. Setelah mendengar kata-katanya, para pakar di sekitarnya melanjutkan untuk berbalik dan melihat Lindong, Pang Hao dan Liu Siang Suan. Itu karena mereka bertiga memegang kunci menara perak. Kalian bertiga, pada saat ini, tolong berhenti bersembunyi. Mungkinkah kalian bertiga berencana untuk memonopoli ruang itu untuk dirimu sendiri? Pria dengan rambut terkulai berbicara dengan mencibir di wajahnya. Boleh aku tahu siapa kamu? Pria tua berambut abu-abu itu bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Ketika dia menatap pria dengan rambut terkulai, dia bisa merasakan sepotong berbahaya yang memancar dari tubuh yang terakhir. Wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan Huoyuan. Pria dengan rambut terkulai menjawab dengan senyum tipis. Kedua orang ini adalah saudara-saudara lelaki yang lebih muda, Chanling Ling dan Li Lei. Setelah mendengar tiga nama itu, Lin Dong langsung melongo Tepat, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya menjadi suram dan beku. Ketika dia perlahan berkata, Kalian bertiga, apakah tiga raja kecil sebelumnya dari gerbang Yuan? Sambil tersenyum, Guo Yuan mengangguk. Meninggalkan pandangannya pada Lindong. Dia menjawab, Sepertinya kita bertiga cukup terkenal di antara murid-murid dao sekte kamu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa masih akan ada murid yang mengingat nama kami setelah sekian lama. Petik 2 Bagaimana aku bisa lupa, selama kompetisi sekte besar sebelumnya, kakak senior dari Sky Hall kami terbunuh oleh kalian bertiga. Lindong menjawab dengan kedutan samar di kelopak matanya. Oh, Apakah kamu berbicara tentang wanita itu? Haha <laughs> ya memang. Dia dibunuh oleh kami. Huo Yuan menjawab sambil tertawa. Sebelum melanjutkan. Namun, kami tidak dapat memegang obor untukmu. Ratusan murid elit dari gerbang Yuan kami dibantai langsung oleh kamu. Kamu, testek, benar-benar jahat. Petik 2. Ekspresi acuh Acuh tetap di wajah Lindong. Menatap erat pada Huo Yuan dan dua lainnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan lemah sebelum berkata dengan suara lembut, Jika ada kesempatan, aku akan mengambil nyawamu juga. Berani, sebenarnya, kami bertiga juga berencana membunuhmu, sebelum mengirim mayatmu kembali ke Sekte Dao. Di samping Huoyuan, lilai yang berambut perak menyeringai ketika dia berkata, Setelah mendengar percakapan ini, beberapa ahli di sekitarnya melongo sejenak, sebelum mengerti dalam sekejap. Tidak heran, keduanya berasal dari wilayah Suan Timur. Tidak heran, Lindong berasal dari Dao Sekte di wilayah Suan Timur. Dikatakan bahwa Dao Sekte adalah sekte super dan mereka tidak sedikit pun lebih lemah dari aula langit misterius kami. Guncangan dan keheranan memenuhi mata Liu Siang Suan yang indah saat dia menatap Lindong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan memiliki latar belakang seperti itu. Meskipun demikian. Itu tidak benar-benar memengaruhinya. Setelah semua, meskipun Dao Sekte kuat, mereka tidak dapat ikut campur di Laut Iblis Chaotic. Kamu cukup terkenal sekarang di wilayah Suan Timur. Haha, <tik> bahkan tiga master sekte besar dari gerbang Yuan kami tidak dapat membunuhmu. Itulah sebabnya kamu dapat membuat keributan dalam waktu singkat setelah kamu memasuki Chaotic Dimensi. Wu Yuan berbicara. Setelah dia berbicara. Suasana di Aula Besar membeku dalam sekejap, kali ini, keterkejutan dan keheranan memenuhi mata Liu Siang Suan yang indah Tiga Master Sekte Besar menyerang secara bersamaan, namun, mereka tidak bisa menahan Lindong Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat tiga Master Sekte Besar dari Gerbang Yuan, mereka tidak boleh kalah dengan Master Sekte mereka sendiri Itu berarti tiga ahli top di tahap reinkarnasi Siapa di dunia yang berani tidak menghargai barisan seperti itu? Namun sekarang, orang di hadapan mereka, Lindong, yang hanya pada tahap mendalam kehidupan sebelumnya, sebenarnya bisa melarikan diri dari mereka. Orang ini, siapa dia? Pandangan yang sangat serius muncul dari mata Liu Xiang Suan dan para ahli dari misterius Sky Hall. Melihat sekali lagi pada Lindong yang acuh tak acuh, mereka sekarang merasa bahwa dia telah menjadi lebih misterius. Pada saat yang sama, ketakutan yang hadir di dalam hati mereka tumbuh lebih dalam sebagai hasilnya. Kami tidak berencana untuk menyerang kamu sekarang. Tujuan kami saat ini adalah dunia guntur. Oleh karena itu, bisakah kalian bertiga mengambil kunci menara perak kamu dan membuka dunia guntur? Huo Yuan berbicara sambil memberi isyarat dengan tangannya. Menatap Huo Yuan. Lin Dong tersenyum. Sebelum menganggukkan kepalanya. Sampai sekarang... Membuka dunia guntur memang harus diprioritaskan. Dia sangat menyadari bahwa situasi saat ini agak rumit. Para ahli dari berbagai faksi saling menjaga satu sama lain. Dalam situasi ini dan dengan kekuatannya saat ini, jelas bahwa dia tidak bisa dengan paksa merebut dua kunci menara perak yang tersisa. Kalau begitu, mengapa tidak membuka Thunder World dulu? Setelah itu, itu akan tergantung pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan kunci untuk masuk. Setidaknya, selama pertempuran yang kacau itu, Lindong tidak perlu takut kepada siapapun asalkan dia tidak bekerja sama. Setelah dia berbicara, dengan tangan terkatup, menara peraknya muncul dalam sekejap. Samar-samar, gemuruh petir yang teredam mulai berdering. Setelah melihat itu, kilau samar melintas di mata Liu Siang Suan dan Pang Hao. Saling bertukar pandangan dengan orang-orang di belakang mereka. Mereka akhirnya menganggukkan kepala, membalik telapak tangan mereka sebelum menara perak mereka muncul dalam sekejap. Ketika tiga menara perak muncul, petir tiba-tiba menjulur keluar dari tubuh mereka. Detik berikutnya, menara perak terbang maju, sebelum mengambang di udara di dalam aula besar. Saat kilat menyinari mereka, mereka berangsur-angsur menyatu. Seketika menara perak menyatu bersama, sambaran petir tiba-tiba keluar. Selanjutnya, arah yang menuju petir menuju adalah patung batu kaisar petir. Setelah sambaran petir mengenai patung batu itu, cahaya perak langsung muncul di patung itu. Setelah itu, ruang di belakang dadanya mulai mendistorsi perlahan sebelum pusaran spasial secara bertahap terbentuk. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share